Hai hai hai Harimau merupakan kelompok hewan kucing besar yang dikenal buas dan sangat berbahaya Kehadirannya pun sangat ditakuti oleh siapa saja Karena dia memang sangat mudah menyerang Keganasan dari seekor harimau pun bisa dilihat dalam video berikut ini Dalam video, seorang pria dari balik ruangan yang berbatasan dengan jendela merekam seekor harimau Yang mencoba menerkamnya Harimau itu pun tampak melakukan anjang-anjang Sayangnya, harimau tersebut tidak tahu kalau antara dia dan pria yang merekam aksinya itu dibatasi oleh jendela kaca. Alhasil, ketika hendak mendekam pria itu, dia pun terpentok dengan kaca jendela tersebut. Di sisi lain, pembunuhan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae oleh manusia kembali terjadi. Namun kejadian kali ini terjadi di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan Aceh. Harimau Sumatera tersebut diduga mati akibat diracun oleh warga setempat. BKSDA Aceh telah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan nekropsi atau pembedahan terhadap bangkai harimau tersebut. Saat ditemukan di tengah kebun sawit, harimau itu tampak susah memejamkan matanya. Dari fisiknya yang berisi dan kulitnya yang cerah, Harimau itu diduga tadinya sehat. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kematian harimau Sumatera ini membuat populasinya semakin menipis. Meski belum memiliki data terbaru, BKSDA Aceh beberapa waktu lalu mengatakan bahwa jumlah harimau Sumatera di Aceh hanya berkisar 90 ekor. Berkurangnya populasi harimau ini tidak terlepas dari konflik horizontal antara harimau dengan manusia yang disebabkan karena maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawi. Belum lama ini BKSDA Provinsi Sumatera Selatan juga mencatat jumlah populasi harimau di provinsi itu hanya tinggal 17 ekor yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Menurut Kepala BKSDA Sumatera Selatan, untuk saat ini konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar cukup banyak sejak tiga bulan terakhir, terutama di pagar alam, lahat, dan muara enim. Ia juga menjelaskan, selama habitat harimau terganggu, maka risiko konflik antara manusia dan harimau tetap tinggi. Oleh karena itu, semua pihak perlu kesadaran dan komitmen, untuk sama-sama menjaga habitatnya dan mengembalikan habitat harimau seperti semula. Sementara itu, Direktur Proyek Kelola Sendang Zoological Society of London mengatakan, upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar memang harus segera dilakukan. Bukan hanya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, melainkan juga semua peranan masyarakat.